kembali lagi di sini bersama gua yang selalu ngasih info slot gacor hari ini ya guys ya. Dan di sini gua bermain dengan modal 53.000. Gimana caranya biar bisa jadi sultan ya guys ya. 50.000 bisa jadi sultan. Bah! Baru bermain berapa detik, Cok? Langsung dikasih pecahan yang gila-gila ngentot sultan gua langsung jadi sultan ya guys ya di lagi kalau bukan bermain di rupiah 138 ya guys ya karena di rupiah 138 yang selalu ngasih saku tiap hari ya guys ya oke okay, kita kita langsung saja uh oh, ini kita nikmatin dulu musik sensasionalnya ya guys ya kita nikmatin dulu musik sensasionalnya yes, ya, guys. Ya, yah, gimana? Baru berapa detik gua main, gua langsung dikasih kemenangan 758.000 udah mau ke 800.000 aja, cok. Baru gua main juga, udah dikasih kemenangan segitu ya, guys. Ya, ya, yeah, jadi ya. Yeah. Nih di sini gua lagi di rumah temen gua nih, jadi mak, rame banget ada anak-anak, da, eh oh, gua. Oh iya jangan lupa guys untuk selalu support saya dengan cara klik tombol like, share, comment dan di subscribe ya guys ya, karena di sini gua akan selalu me ngasih info-info slot gacor ya guys ya yaitu dimana bermain di rupiah 138. Oke kita kembali lagi ke game kita langsung cocol-cocol lagi guys ya ini gua masih bermain sama di Star Princess ya guys. Ini teman gue ada nih iseng banget nyentot memang anjing di orang. <laughs> beda guys biarin guys uh. <laughs> oh kurang satu ya guys ya kurang satu Jos. free spin dikasih free spin lagi tapi nggak apa apa kita kocok kocok lagi kuningnya paksa oke kuningnya pecah ya guys ya oh belum belum belum belum belum dikasih santai santai dulu hmm. Hmm, kuningnya pecah Buat kalian selalu jaga kesehatan ya guys ya Tetap cuci tangan Jauhi protokol kesehatan ya guys ya <laughs> Dan jangan lupa vaksin guys Jangan lupa vaksin Karena sekarang masuk mal harus vaksin ya guys ya Ini gua spin lagi 30 quick Eh 30 quick 30 lewati layar ya guys ya dikasih kuning kuning kuning kuning kurang kuning, kuning, kuning optimis pecah Oke okay. bintangnya dipaksa hijau hijau mm, anjing dikasih free spin cok. langsung dikasih free spin oleh rupiah 138 dengan modal 50.000 ya kan wuh wow, memang rupiah 138 nggak ada obeng ya guys ya oke okay. kita tengok ini free spinnya. apakah masih dikasih oleh rupiah 138 Wah, hijulah babi. Unik. Ah, petir oh, cas Petir incas, Injas anak durhaka. Hijau, hmm. hijau, hijau, hijau, hijau, hijau. Oke, okay. tambahin lagi petir jas. Wih, anjing bunga mataharinya pecah cuk. Enggak dikasih tambahan lagi loh sama inches, inches. Tapi nggak papa udah dikasih mega ya guys ya. Di sini gua wow, udah dikasih kemenangan 76.000 guys. Masih ada 7 spin lagi. Santai ya guys ya. Masih ada 7 spin lagi. Belum, belum belum mau dikasih U Tor Aji. Oke, Jo. Kuning, oke baksa semua nah, cuk bintangnya nggak mau turun cok cuk kurang satu padahal mentot hmm. Hmm, babi babi cuman dikasih 81.000 kali nggak apa-apa ya guys ya ini gua mau selesaiin spin aja ya guys ya gua mau nyelesain spin aja kayaknya udah ini tinggal gua selesaiin spin-spin ini aja nih karena gua udah ma udah apa ya? Udah bawa modal 50.000 dan gua udah dikasih kemangan 758. Gimana kalau bukan jagonya yaitu di rupiah 138. Memang enggak ada tanding ya guys ya. Rupiah 138 gak ada obat. Buat kalian semua langsung saya pagi depo guys ya. Pagi depo buat kalian semuanya langsung depo di rupiah 138. Gua jamin langsung di situ jika kalian mau withdraw, jangan khawatir di rupiah 138, withdrawnya nggak pakai lama ya guys ya, nggak sampai 10 menit, 5 menit juga sudah dimasuk di ATM kalian semua ya guys ya. Oke love nya pecah dan di sini gua mau pamit kalau gua udah-udahan aja ya udah aja nyocolnya dan untuk admin rupiah 138 jangan lupa dibantu proses withdraw dari gua dan thank you thank you buat semuanya gua pamit jangan lupa support selalu gua ya guys ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh